Apabila sebuah panjang tali ukurannya L 2 meter terbentuk gelombang seperti gambar nah, Berapa banyak lambda yang terjadi? maka kita bisa mulai memahaminya dengan membuat titik-titik seperti ini nah ada berapa titik yang berwarna merah termasuk di sini, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jarak lambda itu berarti suatu harmoni antara bagian yang menyembul ke atas dengan satu bagian yang menyembul ke bawah. Berarti kalau kita cari skopnya, nah ini ada satu yang ganjil yang nilainya penuh ini hitungannya lambda yang nilainya penuh ini juga lambda yang nilainya ini sebagian ada bagian atas dan bagian bawah ini berarti hanya setengahnya saja dengan demikian banyaknya lambda yang terjadi dapat kita nyatakan sebanyak L pada sebuah L terjadi 2 du, setengah lambda atau 5 2 lambda karena L nya ini bernilai 2 meter jadi kita dapat nyatakan 2 meter 5 2 lambda, maka nilai lambda adalah 4 5 meter jadi jarak ini hanya 0,8 meter 0,8 meter 1,6 dan setengah dari 0,8 adalah 0,4 1,6 tambah 0,4 menjadi 2 meter juga oke apabila sebuah gelombang digambarkan demikian pada satu garis sumbu atau sumbu utama kemudian kita gambarkan titik-titiknya seperti ini maka kita dapat nyatakan bahwa titik tersebut adalah titik S atau titik simpul yang diberi nama lain node sementara bagian yang menyembul ke atas ini bisa kita nyatakan bagian perutnya perut S sebagai simbolnya lalu P yang ini namanya antinode kita perhatikan baik-baik jarak dari dua simpul yang berdekatan S ke S itu sama dengan N, ke N yang bernilai setengah lambda sama halnya dengan dari P ke P atau dari A ke A nilainya juga setengah lambda kecuali kalau dari S ke P ini sama dengan dari Pks sama dengan dari node ke antinode atau dari antinode ke node nilainya adalah seperempat panjang gelombang. Nah, dengan memperhatikan lamdanya sesuai dengan contoh di atas adalah 4,5 meter, berarti jarak dari simpul ke simpul yang berdekatan sama nilainya dengan setengah dari lambda masukkan nilai lamda-nya 4 per 5 maka anda akan mendapatkan 4 per 10 bukan 4 per 7 berarti jarak dari perut ke perut atau jarak dari antinode ke antinode berikutnya juga sama nilainya setengah dari panjang gelombang yang berarti 4 per 10 juga Nah, bagaimana kalau menghitung jarak dan simpul yang berdekatan, baik itu dari simpul ke perut atau dari perut ke simpul? Nah, ini ada bagian seperempat panjang gelombang, berarti seperempat dikali 4 per lima meter. Maka hasilnya adalah 1 per 5 meter alias 0,2. Ini berarti 0,4. 0, Sekarang kita lanjutkan dengan soal Misalnya sebuah tali panjangnya 5 meter Terbentuk Nah ini dia lima simpul Berarti tugas Anda menggambarkan ada lima simpul Dari tali yang panjangnya 5 meter itu Bagaimana kita kerjakan 5 meter Kita bentuk menjadi lima simpul Oh berarti ada satu dua tiga empat lima simpul terhubungkan atas bawah seperti itu nah dengan demikian kita bisa melihat ada dua pasang gelombang dua lambda yang terjadi pada lima meter berarti nilai lamdanya adalah 5 per dua meter atau 2,5 meter ya kan? karena dia berada di bagian ini panjang seluruhnya 5 berarti ini adalah setengah dari lima, dua setengah di kiri dan dua setengah di kanan dari ujung ini adalah L nya atau panjang tali Nah, berdasarkan data ini, maka untuk menghitung simpul ke simpul atau dari perut ke perut, kita cukup dengan setengah kali lambda, atau setengah dikali 5 per 2, menjadi 5 per 4 meter, 1,25. Kemudian dari S ke P atau dari P ke S, berarti nilainya seperempat dari panjang gelombang seperempat kali 5 per 2 berarti nilainya adalah 5 per 8 meter bukan 5 per 6 4 kali 2 itu adalah 8 bukan 4 kali 2 itu adalah nah, mudah-mudahan contoh ini bisa menjadi pedoman untuk menyelesaikan soal berikut panjang talinya 9 meter bentuk simpul 12 simpul. Nah, silakan dikerjakan di buku catatannya masing-masing. Wes.